Halo, selamat malam itu Bu Arum Selamat malam, Bro. Hmm, apa yang mau ditanyakan? Bro. Hmm, gimana? Saya masih Masih bingung apa yang saya tanyakan semuanya butuh ini pertanyaan semua Prof saya masih ruwet ini hmm, ya sudah dia ya menunggu keruotanilah <laughs> masih ruwet Prof jadi ya, saya, sad ya. saya sadar okay. seperti Pak saya aku sadar. Juga, dalam mengatasi keruwetan Buat itu salah satu cara yang paling <laughs> efektif yakni membaca buku-buku lalu buku itu diresume, diresume, ditulis kembali intinya apa ya jadi kalau eh, sudah dikuasai dengan baik tentang apakah itu eh, ya pokok masalah yang mau dibahas itu dijelaskan seperti Pak Agus itu tentang apakah itu komunikasi ada berapa unsurnya minimal ada lima yang lengkap ada dua belas unsur lalu komunikasi itu ada level level Anda harus harus sudah lontoh itu levelnya itu ada level triadik communication ada triadik communication ada intrapersonal communication, ada political communication, ada intercultural communication. Jadi ya kalau mau studi ilmu komunikasi tidak tahu level dan tidak tahu unsur-unsurnya ya nanti tersesat maksudnya nggak jelasnya mau dibahas apa. Jadi kalau Anda mau meneliti tentang uh, Manajemen dari uh, apa develop itu ya sudah barang tentu uh, unsur apa di dalam manajemen strategis agar supaya persoalan-persoalan develop ini uh, dapat diatasi secara lebih baik kemudian nanti anda membuat formulasi ya yang cocok strategis manajemen strategis bagi pengelolaan untuk sekolah di itu seperti ini, kan itu hasilnya seperti itu, jadi Anda punya kontribusi terhadap hmm, apa itu hmm, ya pengelolaan di bidang Vable itu kayak gitu oh, gini uh, pada fokus saya gini aja ya Mencoba untuk sharing dulu, nih. ini konsultasi yang sifatnya ringan dulu, karena pertama memang saya, basic saya bukan di kajian budaya, kemudian saya masuk di kajian budaya, otomatis, otomatis saya harus memahami dulu paradigma kajian budaya itu. Tapi begini, dikaitkan dengan riset. Saya memberikan gambaran dari yang permukaan yang dari awal, dari permukaan yang paling awal dulu kan begini ya, Prof. Oke, hmm. berangkat dari satu... Fokus of interest itu ada di pendidikan. Kemudian di sini pastinya ada objek formal dan material dari fokus of interest ini. Nah, objek formalnya adalah siswa, kemudian objek materialnya adalah privable. Nah, nanti tolong dari istilah-istilah dari ini saya diluruskan supaya untuk ke depan tuh saya memandang tuh berjalan tuh bisa bening bener. Kemudian dalam riset itu nanti akan disebutkan ini dalam ranah apa uh, ya tetap ditarik semua semua perkara ini ditarik pada, pada paradigma kajian hmm. budaya, tetapi ini satu riset ini apakah sifatnya positivisme atau fenomenologi? Begitu Prof. Jadi pada awalnya ini harus memahami yang sifatnya sederhana-sederhana ini, sehingga ketika berjalan ini menjabarkan itu tidak mandek gitu. Ya, jadi begini uh, Bu Arum dan teman-teman, jadi kita belajar tentang uh, kajian budaya ini, saya sudah sering mengatakan dapat mengikuti aliran paradigma syafatnya fenomenologi, struktural, poststruktural, positivistik itu kan dasar-dasar filosofisnya. Jadi, kita tidak perlu terlalu ber, berpegang pada dasar-dasar tentang paradigma itu sendiri, tetapi ya, paradigma kajian budaya yang kita miliki itu adalah. Bagaimana kita menghadapi ya, ketidakadilan, menghadapi ketimpangan, eh, menghadapi persoalan-persoalan eh, eh, ketidaksetaraan, kemudian juga ke, eh, aliniasi, ya, begitu. Jadi itu yang kita pakai saja, ya, tidak, tidak dituntut untuk anda. Eh, melakukan apa ber atau menempel atau mengikuti paradigma filosofisnya jadi ya yang paling praktis itu adalah kita sementara kita tinggalkan teori filsafati seperti itu kita lebih pada fokus praktek kebudayaan di dalam praktek kebudayaan itu seperti tadi kamu sebutkan, ya kalau aspek formal, aspek material itu lebih kepada uh, kita kembali kepada persoalan filosofis. Tapi uh, saya lebih cenderung bahwa uh, kajian budaya ini uh, merupakan satu uh, kajian yang ingin ya, meluruskan sesuatu yang kita anggap itu menyeleweng atau yang kita anggap itu tidak lurusnya. Jadi di situ kita mempunyai satu posisi mempunyai satu apa starting point, starting pointnya itu ini ada yang enggak benar. Nah Anda kan dalam hal ini Beberapa kali pertemuan itu kan saya lihat bahwa di dalam pendidikan defable itu ada yang tidak lurus ya Baik itu penanganan yang dilakukan oleh agensi ya, pemerintah dan penanganan yang apa dilakukan oleh pejabat daerah misalnya atau iya. kemudian juga Anda menyangkut masalah-masalah legal jadi kalau bicara-bicara begitu itu tidak perlu mengambil paradigma filosofis apakah itu fenomenologis, positivitis, ya tidak usah kita bicara begitu. Karena kenyataannya nanti itu tidak terlalu aplikatif. Hanya saja kalau kita berbicara persoalan-persoalan yang paradigmatik itu kemudian nanti um, kita hanya mengambil... Um, posisi bahwa kajian kita ini ya ya positivistik ya boleh kemudian yang eh, pos positif istik ya boleh karena positif itu jelas bahwa semua diukur ya kemudian harus apa laponer ya ada di hadapan mata dapat diamati panca indera terukur ya tetapi di dalam kita terjun ke dalam persoalan-persoalan menyangkut itu nanti terlalu uh, ya capek sendiri maksudnya jadi saya menyarankan kepada anda agar supaya dihadapi saja praktek kebudayaan yang ada di dalam uh, manajemen atau pengelolaan uh, difabel itu sendiri dan itu maksudnya nanti akan lebih lebih kuat karena itu anda alami sendiri dan juga anda uh, berkecimpung di dalamnya. Hanya saja pesan saya kalau kita berkecimpung di situ, kita perlu ya keluar dari uh, keterlibatan kita, ya kemudian keberpihakan kita. Ya seperti yang saya jelaskan kemarin ya keberpihakan kita itu pada kebenaran. Ya. Meskipun di dalam paham uh, kebenaran itu Paradigma kajian budaya itu selalu membela yang lemah, selalu membela yang teralienasi, terpinggirkan. Gitu ya, maka studi-studi tentang minoritas ya mungkin difabel juga merupakan pendidikan yang minoritas. Saya tidak tahu, hanya saja kalau itu memang seperti itu ya, paradigma itu aja yang kita pakai ya, nggak perlu mengambil itu fenomenologis dan lain-lain. Nah. Itu menyangkut persoalan uh, filosofis yang agak rumit. Ya Mbak Arum ya. ya. yang disampaikan Prof Andrik ini adalah pada intinya riset nanti yang dilakukan khususnya pada saya itu kita lebih ke aplikatifnya saja ke langsung kepada praktek kebudayaannya seperti hmm, itu maksudnya saya itu salah hmm. injek maksud praktek hmm. kebudayaan itu ya hmm. eh, karena fakta itu ada dua fakta keras ya dan fakta eh, lunak ya. Ya, sudah barang tentu e, uh, dalam kajian budaya ini, fakta lunak itu atau realitas itu kita interpretasi sehingga kebenaran itu menjadi kebenaran milikmu sendiri sebagai argumentasi yang bersifat ilmiah. Begitu, uh, Bu Kini, Prof. proses selalu terbelenggu atau terbebani dengan... Uh, gimana ya? subjektivitas saya bahwasannya begini oh, saya sudah ya, ya, ya, seperti ya, ya, subjektivitas ya, ya. saya sendiri jadi saya merasa sudah takut terlebih dahulu gitu bahwasannya uh, desertasi itu adalah kualitas S3 itu kualitas itu bukan main-main jadi sesungguhnya ya uh, disertasi yang dihasilkan adalah berkualitas baik secara mungkin uh, riset yang dilakukan itu aplikatif mencerminkan praktek kebudayaan sesuai pada paradigma atau ranah yang sedang dikaji kemudian fakta-fakta yang fresh fenomena-fenomena yang fresh kemudian ya sesuai dengan subjek kajian yang dihadapi saat ini itu kemudian harus dibingkai ini menurut subjektivitas saya ya riset itu disertasi itu nanti Ya, harus dipingkai dengan memang yang berkualitas. Jadi dari segi dari segi uh, ini, Bro, penyajian. Jadi memang harus mengikuti tata cara atau aturan dan baku seperti itu. <tuh> Berawal dari satu dasalan dan dasain latar belakang masalah munculnya masalah-masalah yang dominan di situ kemudian diulas di bab dua itu kita berdasar pada kerangka uh, landasan teori kemudian di setiap setiap babnya itu mencerminkan suatu kualitasnya itu berbeda dengan ketika kita uh, di S1 maupun S2 itu berbeda jadi S3 itu saya sudah terbebani dengan kalimat bahwa S3 itu memang berkualitas. Itu e, tidak jadi, begitu cara berpikirnya. Apa yang ditulis, cara berpikirnya, ya, apa yang diresep itu enggak main-main, enggak -main, tenang. Tidak begitu cara berpikirnya, baru jadi begini yang dimaksud dengan uh, mencari kebenaran yang ilmiah. Itu ada syaratnya, ya, bukan tadi begitu uh, begini, itu, enggak. kan ada dasar. Metodologi. besok kita akan jelaskan ya mengenai apa itu analisis kalau di Amerika disebut sebagai triangulasi jadi bukan kita yang berpendapat sendiri nah, sudah saya katakan bahwa dalam penelitian itu kita tidak mengajukan, eh, mengajukan pikiran kita sendiri itu tidak jadi yang berat di dalam menulis disertasi itu, kita ya, mempunyai yang yang untuk mengangkat data-data yang kita miliki, ya itu itu yang yang uh, sangat sangat penting ya. Jadi uh, kita harus apa namanya uh, mempunyai satu landasan metodologis. Jadi S1, S2, dan S3 itu ya prinsipnya sama. Bahwa kita mengemukakan argumentasi-argumentasi yang bukan didasarkan pada opini atau ilusi atau fantasi kita sendiri. Tetapi kita memadukan berbagai data dan kita sebagai mesin, sebagai alat yang menggabungkan menggabungkan kalau ada persoalan yang sama, kemudian mempertentangkan adanya perbedaan di satu pihak itu kemudian kita mempunyai satu argumentasi yang didasarkan pada data-data yang kita peroleh. Itu kalau itu terpenuhi ya sangat bagus. Jadi tanpa kita dapat membandingkan antara data satu data lainnya itu ya seperti yang pernah saya ceritakan seperti nulis cerita kancil datanya cuma data wawancara padahal data lain yang dapat kita raih itu data dari preferensi data dari observasi data dari pengalaman yang ditulis di dalam dokumen-dokumen banyak pengalaman yang tidak ditulis karena seperti Pak Agus itu Wah saya sudah melakukan FGD FGD itu ada metodologinya Tidak cuma didengar terus Ya Wah, itu, kemarin saya begini Yang tidak boleh Itu yang harus dimengerti Di dalam lois disertasi itu Saya observasi datanya Seperti apa ditunjukkan Saya di fokus grup diskusian itu ya ditunjukkan datanya fotonya rekamannya kemudian mulai jam berapa siapa ngomong apa dan sebagainya jadi enggak enggak semena-mena gitu Wah, saya sudah wawancara dengan ini itu itu ya wawancaranya itu ya direkam kemudian ditunjukkan pada kalau itu persoalan yang sangat sensitif ya ditunjukkan ini loh betul kok narasumber saya ngomong begini gitu Enggak, ini sudah saya catat. Lihat, catat tamu sendiri itu sudah merupakan metodologi tersendiri. Itu disalahkan. Ya. Karena apa? Misalnya eh, narasumber Anda berbicara kalimatnya itu tidak langsung. Tetapi kalimat bersayap kan susah. Ya. Orang sedang menjelaskan tentang, Wah ini... Eh, Hawanya panas, uh, rasanya uh, apa namanya tidak enak di badan. ya. Padahal dia kan sebetulnya minta supaya dibelikan es untuk minum. Ya, nah, itu bahasa-bahasa seperti itu yang perlu di, uh, dipahami di dalam nanti uh, metodologi. Tapi itu akan saya jelaskan ya, nanti. Jadi, observasi itu kalau hanya jalan-jalan, kok tidak ada catatan tentang observasi ya saya sudah pernah menulis dan sudah saya luruskan ya kakak-kakak kelas -kakak, kakak, Anda ya mohon dota observasi kodo 10 tempat dan sebagainya lihat mana ada tamu yang dari 10 tempat itu apa ketemu siapa kapan di mana cerita tentang apa iya kan nah, mau terima melaku melaku mampir warung terus potretan harus dodol warung karo yang diwawancara itu tidak benar. Jadi dalam hal ini Bu Arum tidak dapat hanya menceritakan tentang apa yang dirasakan, tetapi basis daripada mencari mana yang sebaiknya diambil ya, itu itu didasarkan pada apa yang disebut dengan triangulasi itu datanya kalau dokter itu ya tidak hanya satu argumentasi. Jadi nanti ada satu argumentasi orang bahwa ini begini, sudah ditulis itu benar. Tidak, mesti harus di apa diadu istilahnya, dipadukan dengan pendapat-pendapat lain. Ya, kemudian Anda mengambil sendiri pendapat mana yang menurut Anda paling uh, paling benar, paling sesuai dengan apa yang tengah Anda lakukan. Gitu ya, Bu Arum. Ya, ya Prof. Jadi, seperti Pak Agus itu, ya, harus ada dasar metodologisnya, tidak boleh sembarangan. Begitu, semua langkah itu harus didasari dengan metodologi. Ya, sekali lagi, kita tidak usah bermain terlalu dalam terhadap filsafat. Ya, karena itu ranah-ranah filsafat itu terkadang tidak aplikatif dengan apa yang kita tulis mungkin kakasannya saja ya kita singgung boleh karena dasar kita itu realitas itu dapat kita ambil dan kemudian kita interpretasi dan disesuaikan dengan kemudian kebutuhan kalau di dalam uh, kita bercerita tentang kebenaran minggu yang lalu kan kebenaran itu bisa bermacam-macam ya ada yang kebenaran absolut itu yang didasarkan pada uh, dogma ya kitab-kitab suci sabda uh, atau firman Allah ya firman Tuhan misalnya kemudian ada yang berdasarkan uh, apa kebutuhan ya. kepentingan jadi benar menurut kepentingannya misalnya Wah saya sembunyikan ini uh, tentang covid karena ada persoalan yang mungkin kalau dibuka Nah itu berdasarkan kepentingan kepentingan politik maksudnya atau kepentingan lain Kemudian yang kebenaran ada yang bersifat relatifnya atau partikulatif juga. Yang terakhir kita tidak dipartikulatif, tidak direlatif, tidak di berdasarkan kepentingan, tidak pada berdasarkan absolutisme, tetapi berdasarkan objektivitas. Nah objektivitas itu dapat dicapai apabila kita, mempunyai minimal ada tiga sumber ya sumber yang bersifat uh, referensi sumber yang bersifat observasional sumber yang bersifat uh, interview nah, semua sumber-sumber ini ditampilkan di display sesuai dengan uh, kebutuhan untuk ditunjukkan untuk menjawab persoalan itu jadi buarung tidak tidak perlu wah saya punya ideologi punya pendapat ini mesti begini enggak enggak seperti itu ya jadi kita bagaimana berusaha agar supaya realitas itu dapat kita tempatkan pada posisi yang saya sebut memenuhi standar akal sehat ya masih ada satu orang Pak swastika ada yang mau disampaikan darurat saya, saya nyimak dulu aja, Prof. Monggo diteruskan. Iya, yeah. bagaimana Bu Arum? Sudah, ya, Prof. Sudah sedikit ada pencerahan, tapi sedikit, loh, Prof. Ya, dari sedikit tidak bisa kita memaksakan diri untuk. Uh, mencapai kesempurnaan dari dikit demi sedikit, tetapi harus konsisten ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai uh, prinsip di dalam uh, filsafat apa yang disebut dengan uh, apa uh, konsistensisme, kemudian ada coherence ada korespondensi itu. Nanti di situ sedikit demi sedikit anda akan mengetahui oh ternyata begitu ya dalam mengerjakan disertasi itu tidak asal gotok itu mesti ada setiap tahap ada metodenya sendiri-sendiri maka dari itu bagi mereka yang akan turun ke lapangan akan mencari data ya nanti setelah proposalnya itu diuji dan sudah disepakati oleh para promotor bahwa persoalan yang diajukan itu dapat dijawab dan datanya akan dapat ditemukan Hmm. Ya, saya rasa begitu uh, pertemuan kita uh, sore ini. Ya, Terima kasih atas ya, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.